Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindung Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya Malah bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys di sini kalau kita mau ke suatu negara pasti ada mata uang yang kita gunakan tidak mungkin istilahnya orang Indonesia memakai mata uang Indonesia ketika ke Malaysia ketika ke Singapura ketika ke Brunei ketika ke Thailand ketika ke Amerika dan lain sebagainya pasti mempunyai mata uang tersendiri Nah di sini guys kita akan melihat review ini guys ya pecahan pecahan daripada uang ringgit dan saya ingin tahu sekali Kali bahwasanya apa saja sih yang kita tahu kan lima ring, ya berapa nih Lima ringgit, sepuluh ringgit, nah berapa lagi? 50 ke 100 ke dua ribu ke, itu paham juga lah. Nah, nah di sini kita akan melihat guys review daripada lensa review dia mereview istilahnya uang ringgit Malaysia, mungkin pecahannya dan juga istilahnya dari kecil sampai ke besar. So langsung saja guys kita play videonya, let's go. Oke okay, sekedar mengingatkan Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe guys Nyalakan juga loncengnya Dan buat teman-teman semua Support terus channel ini Dengan like sebanyak-banyaknya Dan juga komentar oh, Oke okay. Mengenal pecahan ringgit Malaysia Oke okay. oh, yes jumpa lagi di channel saya di lensa review ooooh kali ini saya akan membuat video yang agak berbeda nah, di depan saya ada mata uang ringgit Malaysia dan sekarang ini saya ada di hotel dan saya ada di negara Malaysia sekarang oh. Nah, saya akan memberikan informasi sedikit mengenai mata uang yang berlaku pada saat ini di Malaysia. Oke, okay. saya tengok di sini beda-beda warna aja ya guys. Tapi untuk profilnya atau fotonya itu sama semua ya. Kalau di Indonesia itu beda-beda guys. Di Indonesia itu, oke okay, di sini ada uang guys. Di sini dari 1000 2000 adanya cuman segini ya guys. Nah, ini aja beda Iya kan beda. Ini ada Jutmutia ya kan. Terus di sini juga ada Muhammad Hosni Tamrin. Nah, adalah beda lagi nih Frankai Sipo Nah, beda guys. Tapi kalau di Malaysia kalau kita lihat di sini ya kan. Nah kita lihat di sini beda beda warna aja tapi semua fotonya sama. Okay. Oke. Oke. Okay atau uang Malaysia adalah ringgit Malaysia nah sekarang yang ada di depan saya ini pecahan-pecahan dari ringgit Malaysia oke okay. oh seratus yang warna ungu 1 ya satu ringgit Malaysia itu berbanding dengan 3500 oke okay. kan. jadi untuk 3500 rupiah itu berbanding dengan satu ringgit Malaysia pecahan-pecahan nah, yang ada saat ini yang di depan saya saat ini yakni uang seratus ringgit, uang seratus ringgit berarti tiga ratus lima puluh lima ratus dikali seratus lima puluh ringgit, lipatan yang sama. Oke. Dua puluh ringgit. Apakah di belakangnya beda ya? Oh iya beda beda di belakangnya guys, di kura kura gitu. Sepuluh ringgit. Oke, okay. ada bunga gitu, lima yang lima ringgit. Oh, ada burung. Satu ringgit. Belakangnya apa? Oke, okay. wow. Nah, ada wow, bulan. perbedaan material yang ada di ringgit Malaysia saat ini, yakni seratus ringgit itu bahannya kertas. Haha. Ringgi, eh, lima puluh ribu ringgit lima ring 50 ringgit bahannya juga kertas Oke dua puluh ringgit sama bahannya juga kertas aham sepuluh ringgit yang yang lima kayaknya yang lima sama satu beda tuh lima ringgit bahannya plastik Oke, okay. nggak gampang ini ya kena air juga nggak rusak. Juga bahannya plastik. Nah, kebetulan saya ada uang pecahan sepuluh ringgit dan satu ringgit yang lama. Oke. Okay. Ah, seperti ini? Oh, beda lagi pecahan kertas. Yang yang nominal satu ringgit. Bahannya kertas. Oke, okay. sama ya untuk gambarnya. Oh wow Ya benar Sedangkan 10 ringgit juga bahannya kertas Oke okay. Nah kita bandingkan 1 ringgit yang lama dengan 1 ringgit yang baru Seperti ini okay. Ada yang berbeda Dan gambarnya yang itu berbeda Yang baru itu mempunyai gambar bunga melati Dan ah, Ada bunga saja itu Tapi ada di bawah Gambar di belakangnya pun Berbeda Seperti ini Tapi sama tetap wow bulan ya Bisa diperhatikan secara sama Oh iya lebih full kalau yang baru ya Oke okay. Seperti ini nah. Oke okay, cetakan ini baru 10 ringgit yang lama Oke oke oke 10 ribu yang baru Dan di belakangnya juga berbeda Yaps, nah ini beda banget guys, bunga sama itu ya, sama kereta. Da, tapi ini masih tetap berlaku di Malaysia saat ini. Oke. Okay. Sama juga dengan ringgit ini. Oh, Mas masih yang ya. Juga tetap masih berlaku di Malaysia. Kalau dari money changer yes. itu uangnya bagus-bagus. apa-apa -bagus. ya, saja pecahan yang ada di eh satu sen lima puluh sen ada tak oke okay. tapi saya belum mempunyai uang tersebut oh enggak punya nah, oke okay. uang koin dari pecahan-pecahan ringgit tersebut hmm. ini bermanfaat buat, buat kalian teman-teman yang lagi berlibur ke bener bermanfaat banget, banget. banget sih Oke, jangan Jadi jangan kita komen. tahu gitu loh guys dan komen. Oke okay. Right, guys, dan selesai videonya So itulah tadi pecahan-pecahan ringgit Malaysia yang koinnya nggak ada guys di sini Nah di sini guys kalau di Indonesia ada koin 500-an sama 1000 ya kan nah 500 ini ada dua di sini guys nah seperti ini ya kelihatan nggak sih teman-teman nah seperti inilah nah koinnya seperti ini ya nggak kelihatan dong koinnya seperti ini guys dan ini yang 1000 seribuan ini beda bahannya dengan yang 500-an ya dan kalau kita tahu istilahnya di Indonesia itu banyak sekali pecahan-pecahannya jadi kalau di Indonesia ada 1000 ada 2000 nah 1000 ini ada dua opsi ya kan ada 1000 kertas ada juga 1000 koin seperti itu ini cetakan baru ya jadi apa ya lebih-lebih ke ringkes aja kalau koin gitu guys Nah untuk pecahannya 2000 terus ada 5000 terus ada 10.000 terus ada 20.000 ya kan Nah setelah 20000 nanti masuk ke 50000 setelah 50000 baru masuk ke 100000 guys Nah, di situ pecahan-pecahan uang Indonesia nanti mungkin saya tampilkan di sini ya. Jadi, buat teman-teman sekalian, biar tahu juga istilahnya, uang Indonesia itu ada pecahan-pecahan itu sendiri seperti itu, guys. So, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Jadi, kita tahu bahwasanya di Malaysia itu ada pecahan-pecahannya yang pertama itu satu ringgit, ya kan? Lepas itu lima ringgit, sepuluh ringgit, terus setelah itu dua puluh ringgit, setelah dua puluh ringgit, ada 50 puluh sama lima itu baru 100 seperti itu teman-teman hampir sama sih dengan Indonesia gitu kan cuman di sini tidak ada uh, pecahan dua ringgit nah ya kan kalau di Indonesia itu ada pecahan dua ribu jadi seribu dua ribu terus lima ribu sepuluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu 100.000 nah disitu di, di Malaysia ini ada berapa ya kalau kertasnya mungkin ada 6 ya ada 6 sedangkan di Indonesia sendiri itu ada 7 ya kan So ini sangat-sangat menarik sekali dan informatif sekali Buat kita semua yang baru istilahnya ingin uh, kesana gitu kan Dan kita pengen tahu istilahnya uangnya itu bagaimana So terima kasih buat teman-teman semua semoga bermanfaat Yang terpenting adalah syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita Berapapun rezeki yang kita dapatkan ya, Rezeki itu tidak hanya uang tapi kesehatan kita ini yang sangat-sangat berharga guys Uang bisa dicari tapi kesehatan Nah kesehatan kalau kita ada sakit ya kan masya allah semoga kita dijauhkan daripada marah bahaya malapetaka bencana dan balak dan juga istilahnya penyakit ya segala macam penyakit sehingga kita semua tekun beribadah ya kan istiqomah dalam beribadah dan ibadahnya orang yang istiqomah beribadah ya kan ketika dia sakit maka tetap dihitung ibadah itulah keistimewaan kita guys jadi kalau kita istiqomah dalam suatu istilahnya ibadah ya kan istilahnya kalau kita dan dalam sehari itu sholat duha ya kan berapa rakaat, 8 rakaat atau 12 rakaat, ya kan nah, lepas itu sorenya kita buat lagi tapi istiqomah continue ya kan sholawat ya kan sorenya kita sholawat sebelum maghrib ataupun membaca Al-Quran sebelum maghrib dan itu menjadi rutinitas keseharian kita lalu kita sakit maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghitung pahala yang sama Allahu Akbar sangat-sangat menyenangkan sekali terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya channel ini guys Dan juga lensa review Linknya ada di deskripsi ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh